Guys, uh, kita lagi open trip nih ke Saktawirama. masih ini. ini jalan ke dalamnya agak jauh nih. Jarak dari parkirannya lumayan harus kaki. Terima sudah mendekati 3 Bukan hutang dan cicilan, mari kita halang <gulau> Welcome to Curugbang Yes Lumayan coy Jarak dari menuju lokasi kurang lebih 300 meter tapi begitu sampai lumayan disuguhkan dengan pemandangan yang terlalu kayak gini. Kayaknya terbuka guys.